Ya selamat pagi teman-teman Salam sejahtera bagi kita semua juga Sekarang saya sudah tiba di dalam lokasi jerat Dan ini sudah di puncaknya teman-teman Itu jeratnya satu Oke Kita lanjut dulu kita cek jeratnya Ini dia jeratnya satu Oke, okay. bagaimana keseruan pada hari ini, teman-teman? Simak terus video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Oke, okay. kita lanjut. ini jaraknya satu teman-teman ini bekasnya dapat yang lalu teman-teman oke next dan hari ini kita ada rezeki ya guys. Kok kena? Nah, ini guys. Oke okay, teman-teman Ternyata di Sekitar sini Jeratnya pada aman-aman Tidak -aman. ada yang kena Nanti kita lanjut ke Lokasi yang lain Lokasi jerat yang lain Minta doa ya Di sana ada, ada rezekinya Oke okay, guys Next Oke okay, teman-teman Kita sudah sampai di lokasi lain Di bawah nah kita dapat satu di sana goyang-goyang nah, di sana ini jeratnya satu Ternyata di sini yang kenapa dari atas tadi kosong kita dapat di bawah di tali terakhir jerat terakhir, terakhir. oke okay. bisa sikat dulu dia bro Itu dia babinya oh, oh, oh, oh. Oke okay, jadi saya tidak bisa bak kamera sendiri untuk mendekat Karena saya cuma sendiri ya kawan Kita harus hati-hati ya, Bro. Di kondisi yang seperti ini tuh bahaya juga, Bro. Oh. Oke okay guys babinya sudah saya lumpuhkan dia. Jadi kalau begini itu kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Karena bahaya nanti kalau jeratnya sampai putus itu babinya bisa-bisa nyerang ke kita teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ini teman teman aman dia sudah Wah. puji Tuhan kita dapat berkat hari ini ternyata nanti di Jarak terakhirnya di bawah sini, dia dapat dari atas tadi. Kita tidak dapat kosong, ya. Nanti di sini kita dapat. Oke, teman-teman, jangan lupa ikuti terus channel ini. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak, semua. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa pantau terus video dari kami, dan jangan lupa juga di komen, di like, dan subscribe ya, kawan. Oke, kawan, terima kasih yang sudah stay di channel ini untuk menonton. Thank you.